Setelah kalian mengikuti langkah yang akan kami jelaskan dalam video kali ini, secara temporari kalian akan dapat mengubah data yang nampak di channel YouTube kalian seperti ini ya. Oke, tentunya setelah mengikuti langkah dalam video cara mengubah data channel di YouTube.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 plus i atau dengan menekan tombol F12 ya, kemudian akan muncul jendela seperti ini pada bagian bawah atau kanannya, kemudian pilih tombol seperti itu ya, ya kita klik, kemudian kita arahkan ke angka dari data yang ingin kita ubah di channel kita ya, oke, sebagai contoh di sini misalnya seperti ini, kemudian setelah kita klik maka akan nampak pada bagian kanannya ya, oke lalu kita ubah saja untuk datanya. Sebagai contoh misalnya di sana 13.000 untuk jumlah like videonya ya. Selanjutnya kita akan coba ubah data view ya. Kita klik lagi untuk gambar itu, kemudian kita arahkan ke bagian jumlah view ya. Kita klik. Kemudian secara otomatis pada bagian kanannya akan terhighlight -like ya kode Kita ganti saja di sini. Seperti ini. Pastikan kalian mengikutinya dengan benar ya. Untuk setiap langkahnya Oke. Sekarang jumlah view sudah kita ganti menjadi 1300 kali ditonton ya. Oke, kemudian untuk bagian selanjutnya yaitu kita akan mencoba mengubah data subscriber ya. Oke. Kemudian kita arahkan ke bagian kanannya lagi kemudian kita ganti di sini menjadi 3 jt ya yaitu 3 juta subscribers oke seperti yang kalian lihat datanya sudah terubah ya oke nah untuk mengedit tampilan tanda centang youtube ya untuk langkahnya itu terbilang cukup teknis ya seperti ini ya misalnya seperti channel-channel yang lainnya yang sudah mendapatkan verifikasi centang Kita akan coba edit untuk tanda centangnya ke channel kita ya Oke kita mulai dengan ini Kemudian kita pilih terlebih dahulu salah satu nama channel yang sudah memiliki tanda centangnya Di sini kita coba memilih channel Daddy Corbusier ya Kemudian kita pilih bagian ini ya Pastikan kalian sudah memilihnya. Kemudian kalian klik kanan saja. Kemudian pilih card element. Oke. Pastikan kalian sudah mengikutinya. Sesuai dengan videonya. Selanjutnya kita arahkan lagi ke bagian nama di channel kita ya. Seperti ini. Kemudian kita pilih bagian kodenya yang di atasnya ya. Yang ini. Pastikan kalian sudah memilih ini. Oke. Kemudian kalian klik kanan saja ya, dengan menggunakan mouse kalian, kemudian kalian pilih paste element. Oke, okay. setelah kita paste, tanda centang terverifikasi YouTube akan nampak langsung pada channel YouTube kita ya, seperti ini ya. Ketika mouse kita diarahkan, maka akan muncul tampilan terverifikasi ya, seperti itu. Oke, okay. perlu kami ingatkan di sini bahwa cara ini tidak permanennya, artinya ketika kita merefresh browser kita maka tombol terverifikasi ini akan kembali seperti semula ya. Oke, jadi apa yang dapat kalian lakukan dengan data yang sudah kalian ubah ini? Iya, kalian dapat menggunakan data ini untuk direkam misalnya sebagai contoh untuk sebagai hiburan atau sebagai sekedar pamer. Oke, kami pikir demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.